Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada, selamat malam. Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe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 Baiklah para selamat Leslar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Akhirnya vitamin muncul juga di persahabat ya di vlognya Leslar Entertainment Siapa nih yang sedikit sudah menyaksikan vlog terbaru Leslar hari ini Pastinya kalian happy banget ya karena BBL selalu membuat kita bangga dan bahagia sekali Gemes banget, Masya Allah mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak Dari orang-orang yang selalu tulus mensupport idola kita Mudah-mudahan persahabat yang vlog-vlog terbaru Leslar bisa masuk di jajaran trending Amin Kita simak juga nih persahabat ya Tentunya kegemasan dari Abang Fatih yang selalu bikin salvok Momen ini pun direpost oleh akun takdir underscore cinta 2324 Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Gemes Lihat Abang respon Papa Bilar bila communication katanya itu masya Allah banget ya. Semakin pintar semakin menggemaskan Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak kebanggaan orang tua. Amin. Berikutnya, persahabat kita simak juga di "Unggahan Terbaru". Nih, masya Allah, banget ya diunggah terbarunya Kak Novi memposting video bareng Abang Fatih yang semakin menggemaskan juga nih. Persahabat yang luar biasa, penyemangat warga Konoha, semuanya masya Allah. Mudah-mudahan Teknofi juga selalu diberikan kesehatan Selalu bisa menjaga Abang Fatih kemanapun berada Dan kita lihat persahabat ya Teknofi Ini juga mengunggah sebuah postingan Maaf ya Ayang mulai aktif Siap-siap deh Ayang bakalan up sendiri semua isi galeriku Harus hati-hati nih Ayang mulai mau bajak HP antunya Aduh Masya Allah banget ya ternyata nah, Abang Fatih ini sudah bisa membaca HP Kak Novi, persahabat ya. Video yang diunggah sebelumnya Masya Allah banget. Ternyata luar biasa nih, aduh, bikin happy banget warga Konoha ya. Hingga diposting kembali oleh akun Saburoti Anskolesler. Postingan kalimat yang diunggah oleh Tenovi. Di sini ada kalimat caption juga yang dituliskan Aku suka, aku suka Apalagi kalau abang bisa baca HP pandanya Aduh, Masya Allah banget ya Kita lihat di kolom komentar banyak sekali Tanggapan dan respon yang diberikan Dari Twingers85 Disitu mengatakan Masya Allah, kita tunggu tangan abang aktif Rebut sana sini Wow, pastinya happy banget ya warga Konoha Tiap hari pasti disuguhkan Vitamin bahagia abang Fatih dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun Instagram Umi Hansa 24 mengatakan, masya Allah, abang tambah pinter, pasti pandanya abang bakal lebih hati-hati nih, takut hpnya dibajak juga sama abang. Ini sikit banget ya. Semoga setiap hari abang Fatih selalu menyuguhkan kabar bahagia, vitamin-vitamin segar nih persahabat setiap harinya untuk kita semuanya, amin dan selanjutnya juga persahabat ada momen luar biasa yang bikin bangga sekali ya kita simak video dari Ibu Rosmal Dewi akhirnya bertemu juga dengan anak bontotnya Papa Bilar perhatikan tangan dari Ibu Rosmal Dewi yang mengelus pipi Papa Bilar coba kita simak persahabat ya ini Masya Allah adem banget lihatnya Akhirnya Ibu Rosmala Dewi, Pak Sahabat, bertemu juga dengan si Bontok, Masya Allah, tangan dari Ibu Rosmala Dewi, mengusap atau mengelus pipi Papa Bilar. Ini bikin adem banget ya. Aduh, <gifat> Ibu Rosmala Dewi ini salting, ditatap penuh cinta sama Papa Bilar. Komentar pun, para Sahabat, banyak sekali diberikan di postingan ini. Sebelumnya postingan ini diunggah oleh Leslar Al-Fatih yang suka FC nih, ya Banyak juga nih komentar yang diberikan Dari akun Markamah 9651 mengatakan Kok Aku ikutan yang sedih Lihatnya sepertinya Ibu Rosmaladewi Kangen banget sama si Bontot katanya nih ya. Memang terlihat Ibu Dewi sepertinya rindu banget ya Kepada Papa Bilar Dan alhamdulillah bisa bertemu Luar biasa nih Tentunya keluarga, idola kesayangan kita memang membuat kita semakin bahagia sekali Dan semakin bangga pastinya Kita juga masih menunggu kejutan lain pada sahabat di malam hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya Ini adalah informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Baumin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh